¿Por qué? Assalamualaikum, welcome back to my channel Fitri Helat, Oke, okay guys, hari ini hari Minggu. Kebetulan aku sedang mampir ke Taipei Main Station dan udah lama ya, semenjak ada Corona itu. Kalau nggak salah, dari Januari aku nggak pernah minta izin libur lagi, walaupun sebenarnya setiap bulan juga boleh diizinkan libur. Tapi kondisinya karena seperti ini, jadi aku ya mendingan pilih di rumah aja dan sekarang aku sedang berada di Taipei Main Station setelah sekian lamanya aku nggak ambil libur Oke oh, aku mau kasih tahu hmm. kalian semua jadi di Taiwan itu semenjak dari tanggal 1 ya dari tanggal 1 Desember Oke okay. dari tanggal 1 Desember sudah ada pemberitahuan dari pemerintah Taiwan kita diwajibkan memakai masker ya dikarenakan sekarang, bukan sekarang ya, emang dari dulu kan sudah ada uh, Wuhan gitu ya, ada coronavirus, jadi kita benar-benar harus mengikuti protokol dan himbauan pemerintah. Apalagi kita sekarang kondisinya sedang berada di negara orang ya, jangan sampai uh, kita tidak bisa menjaga kesehatan diri kita sendiri, sedangkan kita di sini sedang menjaga orang. Ya, tetap ikuti himbauan pemer pemerintah, guys sekarang aku mau kasih tahu kondisi di Taipei Main Station saat ini. Kalau sebelumnya kan waktu pas awal-awal itu kita emang e, dilarang ya, kita dilarang duduk di sini karena untuk menghindari menghindari rantai corona itu guys. Nah sekarang ini udah menjelang hari natal jadi ramai banget ya dan tahun baru jadi kondisi di Taiwan saat ini ramai sekali pengunjungnya guys dan sebenarnya hari ini aku gak libur ya aku gak libur aku cuma izin sama selokan kalau aku mau pergi sebentar ke Taipei sore aku pulang lagi soalnya kalau aku dikasih libur paling itu dua hari ya kayak bulan kemarin aku udah izin libur ke Hualien aku dikasih libur dua hari itu udah sangat bersyukur sekali guys nah sekarang aku sedang berada di Taipei Main Station Oke sebelum kalian nonton video ini Jangan lupa like, comment, subscribe And share di media sosial kalian guys Oke okay? Aku selama di Taiwan akan selalu Memberikan informasi Atau tentang ngeflok, kulineran Dan semuanya yang ada di Taiwan ini Tentunya sebelum aku pulang ke Indonesia ya guys Doain ya semoga tahun depan Aku bisa pulang Nah disini ramai banget ya masuk ya jaga dan ikuti himbauan pemerintah guys. Jadi seperti ini kondisinya kondisinya sekarang di Taipei seperti ini guys. Hari Minggu padat merayat. Tapi kita juga tetap um, mengikuti ya, mengikuti protokol atau himbauan dari pemerintah Taiwan ini guys. Karena kalau ketahuan itu dendanya lumayan loh. <laughs> dendanya bisa nyampe 3 ribu ente, kalau kita ikuti kurs dolar sekarang itu 500 ribu kurang lebih ya. Jadi dendanya bisa sampai Rp1.500.000 ya. Jadi kita harus apa ya? Sebenarnya bukan masalah dendanya ya. Kita juga di sini kan posisinya kerja. Kita juga harus bisa jaga kesehatan apalagi kita sekarang jaga orang sakit atau orang tua itu harus benar-benar steril, harus bener bener kita bisa jaga diri kita jangan sampai kita jaga orang sakit kita pun ikutan sakit gitu guys. Nah, jadi seperti ini. Aku sampai kaget loh ya. Nah di belakang aku dulunya tuh nggak ada. Aku sampai aku sampai tanya ini di belakang aku ada apa gitu karena udah sekian lama nggak pernah datang ke sini. Nggak taunya udah berubah drastis. Kalau aku kan ikutin pantauan aja ya setiap minggu pasti ada temen yang liburan ke Taipei itu seperti apa. Tapi bener-bener aku baru tahu. Apa cuma karena sekarang mau menjelang ini ya Hari Natal dan Tahun Baru jadi ada banyak sekali perubahannya, kalau ini sih pasti pasti yang nggak mungkin setiap hari seperti ini nah, oke okay, setelah kemarin kalian mengikuti liburan saya di Hualien, dari Pancal nanti, next, aku juga mau liburan ke Taichung ya, kalau liburan aku selalu dikasih dua hari asuh okay. Alhamdulillah ya. ya yes. Nasibnya kalau liburan selalu sendiri kayak gini. Pasinya <laughs> ya. cukup ramai. Aku cuma pengen tahu aja sih setelah sekian lama nggak pernah Ambil libur hari ini pun aku juga nggak ngambil libur, aku hanya izin sebentar, pengen tahu kondisi sekarang di Taipei Main Station, tempat nongkrongnya para kita ya, para pegi pekerja migran Indonesia, semuanya ada di sini berkumpul dengan saudara, keluarga, teman-teman dan semuanya. katanya masih nyampe di itu oke nggak apa-apa deh oh. jadi seperti ini guys kondisinya kalau kita sedang liburan Cukanya, ya mungkin ini karena aku udah kesiangan ya kesorean gitu ya kesorean soalnya kalau pagi tuh rame banget rame Aku coba ikutin request kalian ya. Kalian pengen tahu tempat liburan atau tempat nongkrongnya uh, kita kita orang Indonesia yang bekerja di sini, yaitu di sini banyak sekali di Taipei Main Station atau Aula. Nanti aku juga bakalan bandingin sama video aku di akhir tahun 2019 ya. Tahun 2019 aku sempat liburan juga dan saat itu setelah uh, ada virus corona aku sama sekali nggak ngambil libur Jadi bener-bener aku kaget kondisi di Taiwan seperti ini Di Taiwan maksudnya di aula gitu ya, di Aula Taipei Minstration seperti ini Bener-bener wow Jadi nggak terlalu rame guys. Nah, kayak kalau pagi atau emang karena kondisinya kan masih masih ada virus gitu ya. Jadi sebagian besar juga banyak yang gak ambil libur. Apalagi sekarang udah masuk musim dingin setiap hari. Guys, bagi kalian yang mengikuti giveaway yang kemarin udah dapetin tas ya, Ada jam tangan, ada sepatu Insya Allah nanti secepatnya aku bakalan kirim ke alamat masing-masing Dan sekarang juga nanti aku mau ngadain giveaway ya guys Untuk yang mengikuti streaming Youtube aku yang hari ini Aku liburan di Taipei Aku bakalan bagi-bagi hadiah lagi -hadi ke hadiah Nah guys kalian boleh request untuk hadiah kali ini kalian mau apa kalau yang udah dapat sepatu tas jam tangan kan udah nah sekarang kalian bisa request untung aku sekarang ada di Taipei karena di sini banyak sekali oleh-olehnya kalian mau kan oleh-oleh langsung yang dari Taiwan ya. mungkin aku bakalan keliling dulu kali ya Nanti habis itu aku mau langsung cari oleh-oleh nah, Thank you banget Untuk di sini informasinya aku rasa udah cukup nah, Thank you banget untuk kalian yang udah nonton video ini dari awal hingga akhir Dan kalian jangan lupa subscribe channel youtube Fitri Helen Vlogger Taiwan guys Karena pasti bakalan banyak banget giveaway-giveaway yang selanjutnya kalian jangan lupa ya, selalu ikuti postingannya di facebook atau twitter atau instagram kalian hapus oke okay. thank you banget untuk kalian juga kesehatan baik-baik pokoknya dimanapun kita berada kita harus bener-bener ikuti himbauan pemerintah guys, demi demi diri kita demi keluarga kita semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan bisa pulang membawa kesuksesan, jaga diri baik-baik dan jaga nama baik Indonesia thank you, thank you banget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye yang tadi lihat video aku kondisi di Taipei Main Station hari Minggu ya kondisinya cukup padat merayap dan banyak sekali uh, orang Indonesia yang liburan saat ini alhamdulillah mereka juga tetap ikuti himbauan pemerintah ya dimanapun dan kapanpun karena kondisi kita kan di sini itu bekerja ya bekerja menjaga orang sakit jangan sampai kita pun ikutan sakit jadi kita harus bener-bener Bukan hanya karena ada virus, tapi emang setiap hari kita juga memakai, karena kita kan selalu bersentuhan dengan pasien. Itu sangat penting, ya, dan sangat pokoknya itu wajib, lah, wajib. Dan di sini juga sudah diberlakukan dari tanggal 1 Desember, ya. Kalian bisa lihat di channel YouTube-nya Mbok Cikrap atau di channel YouTube dan media sosial lainnya, dari tanggal 1 Desember itu kita diwajibkan memakai masker di tempat-tempat umum seperti ini, guys nah jadi kalian udah tahu kondisi Taipei ya kondisi Taipei Mint Station saat ini semenjak ada virus kalau nggak salah awal 2020 ya awal 2020 setelah ada informasi di Taiwan ada virus atau seluruh dunia gitu ya di sini tuh sempat dilarang siapapun itu dilarang untuk duduk di sini tapi sekarang eh, alhamdulillah kondisinya dibilang normal ya Sebenarnya masih ada ya, namanya penyakit atau apapun Penyakit tetap jaga diri Jaga diri dimanapun kita berada Oke. Okay? Nah sekarang untuk kalian yang nonton video ini sampai selesai Aku bakalan bagi-bagi hadiah lagi ya Sekarang ikuti aku, aku mau bakalan cari oleh-oleh untuk -oleh kalian semua Yang selalu aktif ikutan live chat, live streaming youtube Nanti aku bakalan bagi-bagi giveaway lagi ya Yang kemarin udah dapat sepatu, tas, jam tangan dan oleh-oleh dari Taiwan, thank you banget Kalian udah setia Dari channel aku nol subscribe Dan sekarang udah dimonetisasi Terima kasih banyak, thank you Pokoknya aku bakalan terus nge tentang uh, Taiwan, pariwisatanya, kulinernya, dan semuanya Untung aku masih ada di Taiwan ya yeah, guys Thank you, oke okay? Gitu sekarang kali aku mau cari oleh-oleh nah, Ini ya Kondisi Tayup saat ini. Kalau ini di belakangnya lumayan sepi ya, nggak terlalu ramai seperti yang di depan sana. Hmm. Aku nggak tahu nih <laughs> mau cari oleh-oleh -ole apa buat kalian semua yang selalu setia ikutin aku. Nah. Kalau di belakang sendiri tempatnya seperti ini, kebanyakan untuk jalan ya, untuk orang jalan. Jadi enggak terlalu rame seperti yang di depan tadi. Oke. Okay. Oke. Thank you. Nah, <laughs> no, guys Tuh, kata petugasnya juga emang bener-bener kita harus ngikuti himbauan pemerintah guys karena itu nya ya nya lumayan dari 3.000 ente sampai 15.000 ente bayangkan ya kalau kita rupiahkan itu nya tuh wow <laughs> bisa sampai oh iya banyak banget minimal 1500 kalian bener-bener ini deh jangan sampai kondisi kita tuh ya, merugikan diri kita sendiri buktinya orang Taiwan sendiri juga, mereka memakai semua ya di tempat umum, pokoknya mengikuti protokol pemerintah Taiwan. Kenapa kita enggak gitu? Kita harus benar-benar jaga nama baik Indonesia, dimanapun kita berada. petugasnya, kalau di posisi ini untuk jalan utama ya untuk orang bolak-balik aktivitas, jadi dilarang untuk duduk sekitaran sini guys kalau untuk di depan sana uh, masih bisa kita untuk kumpul-kumpul, makan-makan atau abadikan momen kita gitu kan. kalau untuk di sekitaran sini uh, kata petugasnya itu nggak boleh ya, untuk jalan utama thank you Aku nanti mau cari oleh-oleh, mungkin mau ke lantai bawah ya. Nah, ini udah kesampaian juga. Aku udah tahu kondisi di Taipei Main Station seperti apa. kita coba lihat di depannya di luaran sini ini aku sekarang berada di luar Oke. sekarang posisinya aku ada di luar station ada di luar ya posisinya sekarang ada di luar statue kamu bisa lihat sana ada stasiun paper kayaknya hey, aku gak Gak bakalan sempat untuk review ke sana ya, ke taman ya, ataupun ke warung Indonesia di sana. Aku cukup jalan-jalan ke sini aja ya, guys. liburan perginya bareng sama teman-teman ada bakso guys. Ini boleh diserot Boleh, boleh, Bakso Malang halal guys. jadi kalian gak usah khawatir. Kan sering banget ya kalau aku ngadain live streaming, lu tuh kalian selalu tanya, "Kak, itu halal nggak sih?" Sebenarnya kita balik lagi ya. Kita emang kondisinya tuh sedang bekerja di negara yang non-Muslim. Jadi, untuk soal makanan, kalaupun pengen ini, kita mendingan yang clean food ya, untuk makan sendiri dari beli bahan atau untuk masaknya itu mendingan kita semuanya siapkan sendiri ya. Sebaiknya pengen apa aja juga cepet ya, makanya di sini, ya itu salam. Rasanya ke orang super banget, baksonya enak banget ya sih aku sampai pulang nih pulang aku cuma bawa satu itu nggak nggak iya bagus ya nggak usah pengennya nggak usah deh nggak apa deh boleh boleh maaf ya tangan kiri nggak usah maaf makasih untung ini usah nanti makan di rumah makasih itu cantik banget apa apa saya cantik banget yang jual tami tami Taiwan ini di luar station ya kalau di dalam udah cukup lumayan ramai memang bakso apa aku bikin ini ade ya bikin itu ya konten khusus ya buat baksonya pasti yang kalian yang suka icip-icip kuliner itu pasti bakalan pengen banget kan aku request nah guys oke aku udah dulu ya gini ya oh, apa semuanya ngedit sendiri aku mau bikin konten khusus ini nanti waris nah, amin penyakit yang ini view yang <tuk> <karan> <tuk> Mbak Mbaknya asli mana oh, aku aslinya orang Palembang Palembang oh orang Tentang Palembang orang -orang yang yang. ini saja ini punya oh Oh, tapi, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Iya ini. yang belum lama ya ini Sering-sering iya. nonton itunya Facebook watch sama oh, oh, oh, Ini oh, oh, uh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Ini